Ternyata nggak nyangka ya kita sudah masuk ke episode yang keempat. Kalau boleh kamu ikut terus give nya dan siap-siap untuk menjadi pemenangnya. Ingat give akan diumumkan setiap akhir bulan. Jadi kamu harus istiqomah ya dalam belajarnya. Hello Happy, happy happier English with Happy English Back to the point, our material today is about possessive pronoun, ya, yeah, jenis possessive yang ketiga. Sebenarnya possessive pronoun dan juga possessive adjective ini hampir mirip. Tapi tentu saja namanya aja berbeda Maka jenis posesifnya pun juga berbeda Kalau posesif adjektif adalah kata yang menunjukkan kepemilikan Kata posesifnya harus diikuti dengan kata noun-nya. Sedangkan posesif pronoun tidak perlu seperti itu Posesif pronoun lebih fleksibel karena ia hanya bertindak sebagai kata ganti kepemilikan dari hal yang dimaksud. ada beberapa kata yang termasuk dari possessive kenal yang artinya itu sudah kepemilikan yakni my milikku yours milikmu his milik dia laki-laki hers milik dia perempuan theirs miliknya mereka ours miliknya kita and its miliknya itu Oke, okay. sekali lagi aku ulangin Ada mine milikku Yours, milikmu His, milik dia laki-laki Hers, milik dia perempuan Theirs, milik mereka Ours, milik kita And its, milik itu Nah, posisi pronoun ini Tidak perlu diletakkan di objek Bisa juga di subject, bisa juga di objek Contoh kalimatnya This guy is mine Please handle it carefully In Indonesia is Layang-layang ini adalah milikku Tolong pegang dengan hati-hati Oke okay? Kata This kite is mine Termasuk possessive pronoun Mengapa? Karena kata mine adalah kata ganti pemilik dari milikku Ya kan? Dia terletak di objek This kite is mine Sudah jelas sayang layang ini adalah milikku Ya, Jadi satu kata itu dalam posisi pronoun Sudah mengandung arti kepemilikannya siapa Possessive pronoun seperti itu sangat simpel Yang penting kamu mengetahui macam-macam dari possessive pronoun. Kemudian kamu tinggal letakkan kata-kata tersebut dalam susunan kalimat sesuai dengan grammar yang tepat. Well dan bereskan. Sekarang saatnya I give you question. Please tell to me about possessive noun, possessive adjective, and also possessive pronoun. And the second question is please give the example of a possessive pronoun only two sentences please put your answer in comment box below thank you bye bye